Menemukan cara menambah subscriber yang organik dan efektif, penting keberlanjutan channel YouTube. Salah satu cara mengukur kepopuleran dan kesuksesan channel YouTube kamu adalah dengan melihat angka subscriber yang kamu miliki di platform tersebut. Lagi pula semakin banyak jumlah subscriber yang kamu miliki, tentu peluang kamu untuk mendapatkan views yang lebih tinggi juga dapat semakin besar. Nah, agar bisa meningkatkan jumlahnya, ada beberapa cara menambah subscriber YouTube yang perlu kamu coba lakukan. Tentukan target penambahan subscriber YouTube di tahun pertama. Salah satu metrik utama satu metrik untuk mengukur kesuksesan di YouTube adalah melalui jumlah subscriber pelanggan yang dimiliki saluran kamu. Lebih banyak pelanggan berarti lebih banyak penayangan untuk video kamu. Sebagai pemula, Tentunya kamu perlu membuat target penambahan subscriber di tahun pertama untuk mengukur apakah channel YouTube memungkinkan untuk lanjut. Buat target yang rasional saat akan membuat konten video untuk memperkirakan jangkauan penonton yang akan menonton video. Tentukan jumlah penambahan secara periodik meningkat dari setiap periode waktu. Misalnya, setiap bulan harus bertambah. Kamu juga perlu memahami Apakah konten video yang kamu buat adalah video dengan topik umum dengan banyak peminat? Atau topik khusus dengan segmen terbatas? Nah, untuk meningkatkan target penambahan jumlah subscribers tersebut, ada beberapa cara yang harus kamu lakukan. Buat konten yang menarik dan berkualitas. Menyajikan konten yang berkualitas dan menarik menjadi salah satu cara menambah subscriber YouTube yang efektif. Untuk membuat konten yang berkualitas, Cobalah mulai dengan menentukan siapa yang menjadi audiens kamu. Cari tahu konten dan topik apa yang sesuai ketertarikan mereka. Buatlah playlist. Agar audiens tertarik menjadi subscriber kamu, buatlah agar mereka nyaman berada di channel kamu tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan mengatur konten video kamu sedemikian rupa ke dalam playlist. Rekomendasikan video lain di bagian akhir video. Salah satu caranya adalah dengan merekomendasikan video kamu lainnya di bagian on-screen setiap video YouTube kamu. Untuk melakukan hal ini, kamu cukup sisakan 10 detik di akhir video kamu, khusus untuk bagian on-screen. Lalu gunakan YouTube PN Screen Editor untuk menambahkan tautan ke video terkait. Tambahkan beton subscribe pada... Bagian Branding Watermark Cara menambahkan subscriber YouTube lainnya yang bisa kamu coba adalah dengan menambahkan betan subscribe pada bagian Branding Watermark video kamu Dengan melakukan hal ini, kamu memudahkan audiens untuk langsung menekan tombol subscribe ke channel kamu melalui video yang baru saja mereka tonton Optimasi Kata Kunci Lakukan optimalisasi video dan saluran YouTube kamu dengan menempatkan kata kunci yang relevan di judul Tag, deskripsi, file video, file SRT, serta file thumbnail. Itulah beberapa cara untuk menambah subscribers. Untuk lebih detailnya, kamu bisa lihat di channel Info Niaga, dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan like video ini, ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.